Salam, selamat datang di Reiki Sehat Kali ini kita akan membahas tentang self-healing atau penyembuhan diri sendiri Apa itu self-healing? Self-healing adalah proses penyembuhan atau recovery tubuh menggunakan energi Reiki yang kita lakukan sendiri untuk diri kita bagaimana proses atau caranya untuk saya feeling di reiki sehat caranya sangat mudah duduklah dengan badan yang tegak kalau kesulitan jangan dipaksakan terlalu tegak punggungnya waktu saya feeling disarankan 15 menit jika dianggap Selama saya feeling punggung perlu bersandar, boleh bersandar di tembok, atau di kursi, atau di media lainnya. Berikutnya, usahakan tubuh menjadi serileks mungkin. rileks itu bukan mengosongkan pikiran. Harap jangan pernah mengosongkan pikiran. Itu sangat berbahaya. Relax itu adalah kondisi di mana tubuh dan pikiran menjadi santai. Tidak ada beban yang mengganggu. Tidak perlu terlalu detail mem memikirkan apa itu relax. Bayangkan Anda berada di pantai atau tempat yang membuat Anda nyaman, dan bisa menikmati keadaan tersebut dengan santai. Begitulah rileks. Setelah Anda merasa cukup rileks, letakkan tangan di paha atau di bagian tubuh lain yang tidak membuat Anda merasa cepat lelah atau kaku. Setelah itu, Mulailah niatkan self healing. Nikmati proses self healing tersebut. Kapan waktu self healing yang tepat? Pada dasarnya semua waktu adalah waktu yang tepat untuk self healing. Silakan Anda menyesuaikan dengan jadwal Anda masing-masing. Selamat, menikmati saya feeling. salam.